Destinasi akhir untuk perjalanan mencari lencana. Team stabil fighting. Eri lead dia. Aku tak ada flying type. Jadi aku hantar kebiruan untuk wing attack. Damage boleh tahan. Toxicroak dan ikan merah ganti lepas tu tadah close combat. Dua kali waterfall dan untuk Lucario tok guru dimasukkan. Force palm satu hit je. Lucario pun arwah. Malang tak berbau. Zen headbutt dari tok guru miss dan Eri ni dah la suka spam close combat. Tok guru tak dapat pandah tahan. Dia pun mati. Kejap jumo dia. I Di kamera guna waterfall balas dendam. Mudah. Masa untuk trukun. Buat kali terakhir. Aku hantar Siti. Disebabkan player of ni selalu scam aku, aku guna draining kiss. Setiap kali Siti nak mati je, nyawa dia tambah balik. Aku spam draining kiss sampailah trukun mati. Dengan kecomelan Siti, Eri pun kalah. 18-18, settle semua cap level 60.